Sore ini Nabila mau makan mangga. Mangganya manis banget. Ini tadi panen di kebun ya. Wow, guys. Enggak usah dikupas tapi dingin. Wow. <laughs> kita makan mangganya nggak usah dikupas. kutin yang lagi ngepetren ya guys. kita dulu ya. ini tadi panennya siang-siang guys panennya di kebun yuk kita cobain yuk <laughs> yuk kita cobain yuk bismillahirrahmanirrahim manis banget enak adek ya mantap ini sih mantap Buat aneh lagi yang kau gustakan hmm? Enggak mangganya mangganya sih kecil Tapi rasanya Tidak diragukan lagi guys Madu sih kalah sama manisnya mangga ini tadi metiknya cuma tujuh jenik tujuh buah tapi yang enggak udah dimakan kan? hmm. tadi. <tuh> udah habis guys ini masih masih empat mau lagi nggak dek Bila? sudah masih masih masih banyak punya bilah ya mama mau lagi ya ini mangganya masih sisa 4 ya mangganya masih sisa empat kita pulang yuk dek yuk kita makan nanti lagi ya mangganya bareng ayah ini mangganya masih sisa empat ayo kita pulang dulu yuk oh jatuh mangganya jatuh kita pulang dulu hmm, jangan lupa ikuti terus ya guys videonya Nabila and family uh, Jangan lupa saksikan video selanjutnya. Dadah, dadah.